Fans Brad Leslie dan Rizky Villa juga ada di mancanegara, yakni Eropa, bersahabat. Ya, disitu kita lihat fans dari Leslar, membuat spanduk selamat. Leslie Kejora dan Rizky Villa segera menikah. Ini luar biasa banget, para sahabat ya, dukungan ya, serta doa, bukan hanya dari fans Leslar Indonesia saja, tentunya dari Eropa juga. Membuat spanduk untuk mengucapkan selamat bersahabat ya kepada idola kesayangan kita. Postingan tersebut juga telah direpost kembali oleh akun Instagram Ning Leslar Kuitang. Tentunya ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Masya Allah. Tentunya banyak sekali tanggapan dan dibaca di komentar dalam postingan tersebut. Yani, salah satunya ada Rita mengatakan. Ini apakah Min? Siapa mereka? Tentu dengan aja jawaban Dari Neng Leslar Pitang ini fans dari Eropa buat sepanduk sai Katanya biasa persahabat ya Masya Allah tentunya idola kita banyak yang sayang bersahabat ya Ini menunjukkan bahwa memang Les dan Rizky Billar adalah sosok inspirasi Tentunya untuk semua banyak orang Semakin bangga semakin bahagia mengidolakan Les dan Rizky Billar. Ke kabar berikutnya juga persahabat kita juga mendapatkan kabar spesial dari Om Izhar ya Kita lihat aja ketika Om Izhar live Instagram dan menyampaikan kepada kita semua Farah Fans Payen bilang kira-kira perasaan kalian atau kita semua seperti apa sih tentunya sekarang Saat melihat Lesti dan Rizky Bilar akan segera menikah Kalau boleh tahu apakah bahagia apa sama dengan bahagia dengan kami, Hayo ungkap perasaan kalian kata PAEN dalam live Instagramnya persahabat, ya pastinya tentunya kita bahagia juga persahabat. banyak sekali tentunya tanggapan dalam postingan tersebut, yakni dari akun Instagram Mutiara 1718 mengatakan aku bahagia banget katanya ya, saking bahagianya persahabat ya kita tentunya. Selalu mendoakan dan mensupport buat hubungan lesti dan Rizky Bilar. Ada juga komentar lain nih, para sahabat, yakni salah satunya dari akun Instagram Kusmayanti03. Di situ berkomentar berasa mimpi, wah warga Konoha nggak halu bareng. Traveling bareng tidur telat makan tak teratur gara-gara mantengin Instagram M-Yusuf. Tapi alhamdulillah semua ini terbalas dengan keseriusan Lestler semoga dilancarkan sampai hari H-amin persahabat yang bela-belain, tentunya begadang tiap hari. Hanya ingin, tentunya tahu kabar terbaru soal Lesti dan Rizky Bilar. Ini luar biasa, persahabat ya. Semakin tentunya kita bangga kepada Lesti dan Rizky Bilar. Ke kabar berikutnya, persahabat kita lihat juga di sini ada unggahan. Mas, sahabat ya, tentunya unggahan postingan. Bang Raymond bersama ong Kevin nih ya semakin erat aja hubungan keduanya nih yang selalu memberikan contoh yang baik persahabat ya, kepada kita semua. tentunya bersatu kita tunggu bercerai kita runtuh nih persahabat ya ini persatuan dari Lesa Lovers yang dibangun persahabat ya, yang selalu mendapat dukungan dan support dari ong Kevin dan Bang Raymond nih ya semakin salut. Mudah-mudahan kita selalu kompak, selalu solid, dan selalu bersatu untuk mendukung Lesti dan Rizky Bilar Dan selanjutnya para sahabat, kita lihat juga ada unggahan dari IGS-nya ke awan potret nih Aduh tentunya lagi-lagi dibuat traveling dan penasaran Ada postingan foto dari Lesti kejora yang memakai gaun warna putih para sahabat ya. Dan disitu dipegang manja banget dagunya dari LSD oleh tangan seseorang wow <tuh> tak lain pastinya tangan Rizky Ski Bilar sahabat ya makin penasaran aja nih tentunya postingan foto yang di up oleh ke awan ya, mudah-mudahan ada versi jelas dan versi terbarunya nih membuat kita semakin penasaran mudah-mudahan kita selalu mendoakan yang terbaik untuk LSD dan LSD dan ke kabar berikutnya, para sahabat kita lihat juga di sini ada unggahan spesial nih, yang mana semalam, tentunya masih lanjut syuting bersahabatnya Abang Rizky Bila Sedang main game nih bersama teman-teman di lokasi syuting, semakin fresh ayam calon ke pengantin pengantin memulai pria para sahabat ya, yang selalu tampil beda nih setiap harinya, mudah-mudahan selalu sehat, selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan amin, ya Robbal Alamin. Dan ke kabar berikutnya, bersahabat kita juga dibuat penasaran dan dibuat traveling kembali oleh Bang Renzila Zuardi. Ya, kita lihat aja di unggahannya, tentunya lagi-lagi ke Renzila. Mengunggah sebuah postingan foto blur atau buram bersahabat ya Dengan tentunya memakai baju pink versinya persahabat ya Lesti dan Rizky Bilar Perhatikan baik-baik nih <guruh> Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Kalau begini kira-kira minus berapa ya Aduh tentunya Bikin penasaran dan bikin kita gak bisa tidur juga semalam persahabat ya Oleh Bang Renzi Zuharni yang memposting foto Gura Lesti dan Rizky Bilar memakai baju pink nih. Makin penasaran mudah-mudahan secepatnya bisa di-up jelasnya nih persahabat ya Dalam postingan tersebut juga tentunya telah post oleh akun Instagram Sedal Putih Bilar Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Minus banyak, tangan jahit mau jadi kang gorengan kayaknya, aduh memang luar biasa banget persahabat Ya kita semakin dibuat penasaran oleh Kak Renzila zuwarni mudah-mudah saja tentunya segera di up untuk versi jelasnya persahabat Ya mohon bersabar untuk warga Konoha yang selalu menunggu informasi dan kabar terbaru seputar Lesti dan Rizky Bilar Mudah-mudahan persahabannya kita hari ini mendapatkan kejutan bahagia, kejutan spesial, yang mana tentunya kejutan yang sangat membuat kita bahagia. Tetap pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan kabar dan info terbarunya. Mungkin ini informasi di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang. Minucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.